Siket. Huh, papa. Macam itu. Ah, ini kan. Napa? Bisik-bisik. Wah. Iya iya. Lalu gemetaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Tekan. Cuy, bagaimana kabar? Kurang hari ini, saya harap semuanya dalam keadaan sehat. Pastinya, cuy, ya, seperti biasa, saya cakap, ya, jangan lupa, basuh tangan, ya, basuh tangan cuci tangan, dan selalu jaga esopi, cuy. Jaga kesehatan, pastinya, cuy, ya, jaga kesehatan selalu, yang saya cakap, cuy, ya, karena kesehatan itu mahal harganya, cuy. Kalau kurang lagi sakit, kurang tak bakalan bisa bekerja, cuy, ya, kurang tak bisa mencari nafkah, gitu, ya. Oke, sesuai dengan janji saya di video sebelumnya, waktu saya mereaksi uh, sepatu reon ya saya mengatakan bahwa kalau banyak yang setuju di kolom komentar kalau saya mereaksi JKK ya. JKK itu kampung kelut ya Kalau banyak yang setuju saya akan buat Dan setelah saya lihat komentarnya banyak banget yang berkomentar setuju gitu ya Dan disini saya langsung berinisiatif untuk membuatnya cuy ya Tapi disini saya cuma try aja ya Saya try, saya coba ya Saya coba aja Kalau banyak yang suka saya lanjut Dan kalau banyak yang komentar macem-macem atau komentar yang gak jelas lagi Saya gak lanjut gitu cuy ya Karena saya sudah mengatakan Saya mau buat uh, reaksi tentang JKK ya kalau persinya itu gambarnya macam yang dibuat oleh proyek uh, project lawak, cuy ya, project lawak. Saya nggak bisa tampilkan full ya, kalau mau tengok yang full kan ada di YouTube cuy ya. Nggak seperti sepatu reunian kan, uh, jarang yang upload di YouTube, banyak banget di YouTube cuy ya. Jadi korang bisa lihat fullnya di YouTube. Di sini saya benar-benar ingin mereaksi sahaja. Kalau korang ingin nonton originalnya, banyak di YouTube cuy. Oke. Okay? Dan langsung aja cuy ya. Saya akan mereaksi yang musim pertama cuy ya. Episode kedua cuy. Yang mana di sini tuh uh, judulnya itu bedak sejuk. Bedak sejuk berarti bedak dingin ini ya kalau di bahasa Indonesia kan cuy. Dan hampir lupa cuy ya karena ini durasinya lebih dari 20 menit jadi saya bagi dua cuy ya. Kalau sepatu Iranian kan saya bagi tiga. Nah, di sini saya bagi dua part ya. Ini part yang pertama dan setelah ini saya buat yang part kedua cuy. Oke. Okay. Tambah banyak cakap lagi, langsung aja jom kita tengok videonya Oke videonya udah siap dan seperti biasa kita hitung mundur lagi 3, 2, 1 Oke JKK Bila kau senyum, ku gembira Bila kau senyum Ku menangis pagai. taman rindukan kumbang Ku rindu wajahmu oh, oh sayang, sayang. biasa saja kalangan <laughs> <laughs> Dah duduk sebelah ni belah ni pun cakap je tak payah nak was-was malu apa face to face lah eh pak kodi ni pak kodi ingat saya ni whatsapp dengan dia ke tak Janganlah Mila suka dengan ucup empat kujang. Ya, ya, ya. Maksud saya cakap kalau benci orang jangan terlalu benci. Nanti jadi sayang tau. Oh. Sebab tu saya tak nak yeah, yeah. tak yeah. sangat. Jadi takut jadi sayang pula <laughs> nanti. Jadi kenyataan ya. Terima sangat untuk ketua tu punya ni. Dia asli nak cerai Mila je kan. Apasal eh? Tapi tak apa Mila tak nak. Ah, jangan eh. Jangan bagi ucup bimbang lah. Risaulah. Ni. Takut yeah, gelap yeah. masa depan. Takpe ke saya dengar kat sini. Gak <laughs> <laughs> dia dianggap. Mila tu lagu Mila. Mila, eh, Itu eh, bukan Mila. Maka, eh, tu bukan Mila. Mila sini sini sini. Hey, ini duduk. Bijan. Ya, bijan bukan ya. Mila. Tak cari pegangnya. Mila sini kan ada depan kan. Mana ada ini? Mila dia itu. Fahasi saja. Aku teruk Eh, Bukan. Kenapa ini? Sila ilaha illallah. Ini elegi. Elegi apa? Aku makan udang ketat. Aku semua sekali goh aku gaul-gaul macam rojak. Yeah. Patu memang aku cakap sedap, aku makin memanglah sedap tapi kau tengok muka aku. Muka alergi dia, ni ya, alergi. Kau tak tengok. Lawa betul -betul, betul ke ni muka? Dapat <laughs> <laughs> <Muka. Sebab> jarang ni. Esok kalau muka jarang macam ni, dia leukemia. Weh, leukemia. Eh, pak godi. Apa ni? Apa pak godi ni? <San -tere> tak, tak baik Pak Kodi cakap macam tu. Ni bukan muka dia ni alergi je. Masalah sekarang ni saya ni buka warung tau. Hmm. Tapi kalau benda ni berjangkit, kenal kat saya siapa nak datang kat warung saya ni? Tak berjangkit Pak Kodi. Serius? Ini alergi. Serius. serius ke? Yes eh? tak berjangkit. Eh? Ah betul. Tapi ada ubat Mila ada buat dia. Uish, Mila. Nak cuba tak buat tak? Buat dia buat. Betullah ni, buat telah ni, tak ada makan. Bila okay. ada jual bedak sejuk ni tau Bedak boleh <laughs> buat air pancung air je Tadi tak boleh makan ubat kan? Boleh Itu <laughs> minum di, apa? Eh, comor, comor. comor, comor Comor ke muka Comor muka Masalah Buka. sekarang ni ubat ke bedak? Bedak. bedak? bedak Bedak Bedak, bedak Bedak, tuan Alah, Pak Codin ni suka lah, kongfiu Nanti ni bedak ni, comor ke muka bedak. Gini, gini, gini Comor gini, itu art. di simp, oh, di Gini tak. ya, comor oh, Awal duduk mana? <laughs> Cemoh. Cemoh, ini como. Si? Oh, sapu. Cemoh, com. Ya, com Mana kita sapu kat muka Oh, disapu ah, ya, yeah, como. Kalau cemoh, uh, uh, ah. Kalau boleh hilang tak apa. Ambil ni, RM2 aja, rm sakit masih nak berniaga. Hilang. Boleh pakai tu. Yeah. Ah, Oke okay, jadi kenapa saya tertarik banget dengan JKK uh, ini Ji? Karena salah satunya ini Ji ya, karena salah satunya ada Jeb di sini ya pendekatan dengan uh, Sarianti gitu ya. Kata teman-teman disinilah tempat Jeb dengan uh, Sarianti itu pendekatan gitu ya, dekat gitu ya. Maksudnya lagi dekat-dekatnya untuk uh, menjalin hubungan yang serius gitu ya. Oke. Yohu yohu yohu huh. Yuhu. Adin, Yuhu, Yuhu, bagi salam tidak apa tidak? Oh, terlupa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ah, ya, yeah. nak perkenalkan. Saya Tamu bawa Cik Mona dengan Cik Nora ini. Dia datang kemari sebabnya dia orang ni adalah ratu kebaya. Yaha. Yaha. Yaha Yuhu. Aha. Huh. Hai kelemahan saya memang warna merah pakde. Maknanya yeah. sop engkau dengan lembu sama. Sebab kat lembu, tigo paiko lembu kejar. Lemah juga lembu tu. Kenapa betul nak samakan saya dengan lembu? Tak maksud masuk kelemahan. kelemahan. Sebab <tasi> saya ni pun tak boleh tengok juga Abang-abang yang sasa-sasa macam. Ya ya. Badan mm. pun sado. Awak <tasi> Bosco. Ini okay. mah kena, kena, yeah. kena yeah. Ah, Tapi saya rasa... Kesian. kan. Uh, kalau cuba produk kita orang ini rasanya... Yeah. Hmm, oh, kom -kom. saya alas. juga lah. ini. juga. Sebenarnya, dua orang ini saya dah cuba dah bawa uh, pergi ubah. Tapi hmm. tak ada bengkel yang menerima. <laughs> bengkel? Insya oh, Allah, <laughs> oh, bengkel kita orang boleh? Boleh. Oh, eh? uh, kalau macam tu. <laughs> terangkanlah tentang produk. Uh, Apa sih bahasanya bengkel? Okay, sebenarnya, uh. Nora keluarkan produk tu. Ya. Yeah. Hmm. Hari ini kita ingin menunjukkan... Kayak otomotif je, ya pakai bengkel. Bedak, sejuk, gebu, bambau. Ah. <laughs> bedak, sejuk. sejuk. Letak sikit, sapu dekat muka, confirm terus gebu. Hmm. Saya berminat. Berminat, ya? Ya, ya, langsung cuba? berminat. Kita cuba. Tak, cuba, nak cuba. Eh, eh, tak, saya tak nak. Saya tak nak. Saya bedak. Saya odorono tak pakai, bedak lagi. Tak, saya pakai. Ini special. Tak pakai odorono tak apa. Kena pakai. Eh jangan sebab sebab benda ni macam eh, tak, kami, tapi, kami, kami kami tak ada minta bayar lah. ini free saja. Pecumo, pecumo. Pecumo saya boleh. Cara -cara <laughs> Giliran pecumo. Lepas tu buat macam ni. Stop, stop, stop. Nah. dia macam macam fresh lah kan. Kan. Kan yeah. Nampak, yeah. Laman. Ah. Laman. nampak eh, macam oh, nampak macam breakfast so. lah. Yeah. <laughs> <laughs> yeah. Breakfast. Wow. Ah. Kalau macam ni abang memang bagut. Betul tak? Ya, Bagutlah. Ya kalau macam tu boleh beli, beli ni. Beli, cuba. Nak beli? Beli beli Ah, nak beli ke? Ah, ah, ah, ah, tu siapa nama tadi? Ah, cuba, ah, cepat cepat cepat. Maziah tadi tu. Abang ah, Kudi tak ambil. Nak saya cubakan? Ya ya ya ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya abang Kudi ah, nak cubakan. Saya tak nak banyak tu. Singat sikit je. Ah Pak Kudi nak buatkan? Ah tak apa buat buat kat sini. Saya saya buatkan pun boleh. Tak apa tak apa dia buat. Tak sikit. Satu sikit. Papak. Macam apalah. Lain lah. Nampak? Pusin sikit. Wah. Ya, ya. Laza gemetaran. Kenapa itu? Kenapa? Dia segar. Segar, kan? Segar. Ada sesuatunya efek. Dia macam <laughs> lemon. Lemon. <laughs> ah, <tengok>. <laughs> <laughs> <laughs> lemon, lemon. <laughs> tengok. Mahal pun dah. Mama nak, Dora dah beli semua. Dah beli. Alhamdulillah. Tengok semua tu. Ha? Nak cuba kepala tengok. Cuba buat macam tadi. Pak pak pak pak. Pak pak. Lingganya. Ah dia dia akan rasa igel tu. Dia, dia, dia dulu. bayang situ je. Ada ah. gigil dulu kan? Nanti okey. Dia ada rasa tak? Ada rasa ada. Tak ada apa Aduh. Dah ya? Jadi semua dah rasa ya? Semua dah ada dah. Hmm. Dah apa Alira? Yeah. Ah, bagus, bagus, bagus, bagus. Laku, laku. Kau nak berakit tu? Eh, saya nak, saya nak, saya nak dua kotak. eh. Dua kotak. Eh, jadi, lagi tak? jadi, jadi ejen boleh, jadi ejen. Boleh, Nanti kita ma Mas, ma saya. boleh, boleh. Uh. Assalamualaikum. Waalaikum. My friend. Itu bermakna tadi berdua itu saingannya si ini ya? Aku terak, aku sembilan. Jengka cakup, jengka cakup. Eh, kau kenapa ini? Kasih, aku tengok muka kau. Oh, dah baik belum? Sebelum aku tunjuk muka ke kamu, aku nak tanya. Kalau Misalnya muka aku tak mahu aku sambil pun boleh. Kau janganlah buat aku sambil. Aku takut. Yeah. Terima kasih, Milah. Terima kasih buat muka aku gini. Mu, tengok dah. Satu. Dua. Dua. Tiga. Tiga. Apa oh. jadi? Handsome. Handsome. Aylai. Like. Terima kasih Mila. Aku itu aku tak percaya kau produkmu tu. Tapi bila aku pakai tiap-tiap malam aku cuba, aku berla Pandai memang aku... ya. Nah. Berlagu ni. Tapi seriuslah. Mila. Ha, itulah lain kali bila aku jual apa-apa, kau beli je. Sebab aku jual sel benda-benda yang baik di kalangan yang terbaik. Ye yeah, ye. Yeah. Eh, tapi yang nak pergi yang bukan. Mila, ini saya nginin, ini nginin. Masa. Masa. Okay, want to go. You. <laughs> yuhu. <-huhu>. <laughs> yuhu. <laughs> yuhu. Dah yuhu kedai. Bagilah halal. Assalamualaikum. Ya salam. Eh, kejap. Ini mesti nak beli kain ke? Tak apa-apa, saya ada kain. Nak kain mana? Boleh pilih. Kain ini saya ini Anda maaf kita nak. Oh, ucu di sini tukang jahit kan? Eh, ucu siapa nama dia? Bijan ni. ta <laughs> Cantik tak? Hmm bedak sejuk ge gebu. Sayang kan. Sayang kan. Gebu nak? Ah, pakai bedak nilah. Soal nak jual bedak kat kurung. Ni pakai bedak ni. Bedak ni you pakai kat muka ke kat rambut? dia boleh pakai kat muka, dia boleh efek kat rambut. Ah, tu ah. Gebu-gebu rambut dia. Eh. Jual bedak sejuk. Saya ni baru lepas pakai bedak sejuk. Laku ke jual? Eh, laku lagi. Kenapa nak laku? Orang ini tak laku. Ya Allah, kita orang ni menyaga merata-rata beratus-ratus. Satu hari baru tiga ratus, empat ratus putus, kan? Ya, hey. oh, yeah, ah. betul. Banyaknya aku ketinggalan. Banyak dia jual. Aku jual satu hari empat Betul je. Oh, patutlah muka dia jandul. Eh, dia pun peniaga bedak sejuk. Oh, ya ke? Tapi, bedak sejuk ni saya nak buat yak memik A lah. Ya, ya, ya. dia nak berjual botol je. 4 botol, cepat berjual yang hot grape B. B naik A. Tapi, logat ni kayak ini. ya. Kayak orang Kelantan ceritanya. Apa? Anu di sini je. Siapa namanya? Ah, lupa lagi je. Mungkin logatnya logat-logat bahasa Kelantan? lantania kawan saya ni dia muka dia alergi dia makan seafood bengkak Buka. sini bengkak sana saya punya bepok itu lebih kurang lapu ni tak ada okey dah macam ni okey okey okey sangat uh, Tak punlah ingat kita orang ni tak. nak sangat ke jual berat sejuk dekat Tak korang siapalah Aku. Ah, ah, ah, ah. aku tadi blend dah aku tengok. Aku ingat ke bulan Desember biasanya Santa Claus. Siapa akan lagu ni? <laughs> Santa Claus. <laughs> Oke, okay, cuy Oke, okay, cuy, Di sini saya akan lanjut ke part yang kedua aja ya. Oke, okay, cuy, sesuai dengan omongan saya ya cakap saya di video. Oke, okay, cuy, sesuai dengan omongan saya, atau cakap saya saya akan bagi dua disini sudah masuk di pertengahan dan kita lanjut lagi setelah video ini cuy ya dan saya akan upload itu hampir bersamaan gitu ya bersamaan satu jam setelah saya upload video yang part pertama ini langsung saya upload yang part kedua cuy supaya tidak menunggu gitu menunggu terlalu lama gitu ya. Jangan ada yang bertanya lagi kenapa enggak langsung di-fullkan gitu. Kenapa Mbak? Kenapa Bang Ending enggak reaksi full gitu? Jangan tanya itu lagi, cuy. Saya harap kurang bisa mengertilah apa yang saya takutkan gitu ya. Saya harap kurang bisa mengerti lagi ya. Oke dan mungkin itu aja, cuy.